Papa Bilar setelah tentunya bertemu dengan Rudi Salim langsung aktivitas olahraga main sepak bola bersama tim Meruah FC malam hari ini. Masya Allah bangga persahabat. Alhamdulillah kegiatan Papa Bim malam ini luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu dan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Apalagi persahabatnya Papa Bilar bisa bergabung tentunya terus bareng meruah sih. Selain kesehatan yang didapat oleh Papa B, ilmu agama juga tentunya didapatkan. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan mudah-mudahan tetap konsisten. Kemudian juga persahabat selanjutnya ini ada cidukan yang luar biasa membuat kita bangga dan kagum kembali persahabat ya kepada Rizky Bilar. Papa Bilar ini ngajakin semua wartawan makan malam nih persahabat. Ini luar biasa banget nih, idola kesayangan kita. Masya Allah, selalu berbuat kebaikan. Dimanapun, dimanapun tempat pastinya. Bapak B, ngajakin wartawan untuk makan persahabat ya. Lasingan ini pun juga kembali oleh kusendal putih Bila. Kalimat caption pun ditulis di unggahan ini. Masya Allah, selalu berbuat baik kepada siapapun. Karena berbagi itu justru akan mendapatkan berkah lebih. Amin, Masya Allah. Kita juga bersama yang begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan, di antaranya dari akun Hakaniati, masyaallah, Masya Allah, Allah Semoga semakin dilancarkan rezeki Leslar. Amin. Allahumma amin. Luar biasa. Mudah-mudahan bersama dia rezeki Leslar tentunya selalu berkah barokah. Ya, mudah-mudahan rezeki idola kita ini bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kemudian juga berikutnya Cidukan dari Papa Bilar Ini bersama Kak namun Namanya bikin salpok banget ya Bapak Bilar setelah lagi makan Dan ada sebuah kalimat yang di posting Sunarti and the game Lihat no Bilar bisa makan sendiri Kagak minta suapin Pak Wisnu Katanya itu ada aja aksi kocak yang selalu kita dapatkan Mudah-mudahan sehat terus dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita bangga banget ya dengan Leslaw Family Untuk berikutnya juga persahabat perhatikan Ini cedukan Bunda Lesti Kejora yang sedang berada di rumah Ini diunggahnya ke Rivi Evi di persahabat ya Bunda Lesti terlihat sedang memasak Ini istri Saleha banget nih Bunda Lesti Selain pinter bernyanyi, udah Lesti Kejorah pun Tentunya pinter masak nih persahabat ya, Multi talent sekali Idola kesengan kita Makin kagum Masya Allah Pastinya bahagia sekali nih Papa Bilar. Selalu dimasakin oleh Bunda Lesti Kejorah Ini istri istri idaman banget nih persahabat Hingga tentunya banjir komentar Di antaranya aku Dinda Sinta 768 Suka banget sekarang mereka kayak gini dari kemarin tuh seneng aja kalau Lesti perkenalkan hasil masakannya Ada juga persahabat tanggapan dari Agung Taya Pratama Mana merah dan lukat lagi tuh bumbu gimana lakinya gak makin menggemoy yang masakin istri tercinta Masya Allah Mudah-mudahan Lestler family selalu bahagia Rumah tangga Lesti dan Bilar pun rukun dan mudah-mudahan sakinah mau wadah warahmah amin berikutnya persahabat kita lihat di IG-nya om izhar satu jam yang lalu nih persahabat yang memposting tentunya kebersamaan dengan bang Adi sky di situ ada sebuah kalimat ucapan terima kasih dari pak em terima kasih Adi sky pemain sinetron jodoh wasiat bapak yang sudah mampir di PN Jalan Medan Tenggara 2 nomor 78 Masya Allah, berkabarkan juga nih untuk Payen mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran, amin kita masih menunggu kabar terbaru lainnya di malam ini, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Beful TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik kabar bahagia dari Lesti dan Rizki Bilar ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana di Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.